Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan Shopee dengan Akulaku agar bisa menggunakan metode pembayaran Paylater Akulaku oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya pertama kita buka dulu aplikasi Akulakunya seperti ini oh ya teman-teman saya tidak menjamin juga menggunakan metode ini akan berhasil tetapi tidak ada salahnya untuk kita mencoba Oke, kalau misalkan aplikasi aku lakunya sudah terbuka seperti ini, di sini kita masuk pada menu File Letter seperti ini. Kemudian, di sini kita scroll ke bawah sampai menemukan bagaimana cara membayar pakai File Letter di platform lain. Nah, di sini kita pilih lainnya yang ada di sini. Oke, nantinya di sini akan muncul beberapa situs belanja online yang sudah bekerja sama dengan Akulaku. Nah, di sini kita cari untuk situs Shopee-nya, teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah ketemu seperti ini, langsung saja kita buka Shopee-nya. Kemudian di sini kita pilih belanja sekarang. Oke, tunggu sampai terbuka. Nah, di sini kita akan dialihkan pada halaman SoFi Indonesia. Nah, di sini tinggal kita cari saja produk yang akan kita beli dan menggunakan pembayaran AkuLaku, teman-teman. Oke, saya contohkan membeli produk ini. Kemudian di sini kita pilih beli sekarang. Tahap selanjutnya kita ubah metode pembayarannya menjadi pembayaran AkuLaku Laku File Letter seperti ini. Nah di sini untuk metode pembayaran akulakunya sudah muncul teman-teman dan akunnya sudah terhubung ke akun Shopee kita. Di sini tinggal kita klik pembayaran akulaku kemudian kita pilih konfirmasi. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk cara menghubungkan Shopee dengan akulaku. Silahkan teman-teman bisa langsung mencobanya saja dan saya tidak menjamin 100% untuk keberhasilan cara ini. Oke teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.